Ya, cara potong rockwool pertama kita harus menyiapkan gergaji seperti ini bisa ya, gergaji besi karena ramping kemudian cetakan pemotong nah cetakan pemotong seperti ini dan tentunya rockwool nah kalau ukurannya tidak sesuai kita sesuaikan dipotong seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini bisa dimasukkan ke dalam cetakan kemudian kita potong kita sesuaikan nanti hasilnya seperti ini ya kita potong pelan-pelan menggunakan gergaji nah setelah menjadi seperti ini dipotong dadu sudah ada jalurnya di cetakan ini beli di online shop ada jika kerepotan untuk membuat sendiri di online shop juga ada, murah dipotong seperti ini seperti untuk dadu nanti hasilnya seperti ini ya kemudian dicetak menggunakan alat penutupnya alat cetakannya kita dipaskan kira-kira sudah sesuai terus dimasukkan, ditekan ya, seperti itu ketika ditarik sudah terlubangi dengan cantik ya tapi kita lihat uh, dibuka pelan-pelan supaya tidak hancur rock woolnya wool ini terbentuk dari batu Batuan yang di spin seperti gulali menjadi wool seperti ini, ya. ya, ya. Nah, ya, kalau tidak hati hati bisa berantakan seperti ini. Nah, tinggal dimasukkan karena ini ringan, terlalu ringan ya, bisa disusun langsung ke dalam nampan atau bagi. Ya, dalam proses pemotongan ini perlu kesabaran karena tangannya akan bisa langsung gatel bahan dari rockwool ini membuat tangan terasa digatel tapi bisa gampang dengan dicuci aja bisa hilang kembali nantinya rockwool digunakan untuk penyemayan benih menjadi bibit seperti ini dan jangan lupa untuk selalu menggunakan terangkap seperti ini yellow trap untuk menjebak hama-hama nah ini mengganggu sekali dalam pembibitan ini lalat buah lalat daun ini mengganggu sekali dan jebakan seperti ini sangat efektif saya pasang di setiap bawah meja tanam Wah, meja tanah